Balon ku pada riba Rupa-rupa warnanya Hijab ku di gelapu Merah muda dan tiru Balon cuyus sangat kaca Halo teman-teman Ketemu lagi dan saya balon Dan saya jeli Oh iya balon Kali ini kita mau main apa aja Hohoho <temperbaish> Tis, <tua resen SARAH>. <defender> Kali ini ada apa, -apa aja coba teman-teman Ayo kita lihat balik-balik ya Ayo, ayo celi celi, nyel, nyel Hohoho Balik-balik Wow, wow, wow, wow Ini ada Poneka Babyshop Ayo kita lihat videonya Ayo, kita lihat Kau nyatu, Daddy shark, mommy Oh, what do? What do? Yes Oh ada yang baru update. Wow wow wow wow wow Mantap sekali ya Jelly Iya keren sekali kan kawan-kawan Sudah pernah lihat filmnya berulang kawan-kawan Pasti sudah pernah lihat Jelly Jelly kan apa lagi? Ini Papa malam semut Dia bisa berubah sekecil semut Juga bisa berubah sebesar laksasa Kau dan kut Wow Kau berubah sebesar laksasa Jadi besar Wow wow wow wow wow Ada flik yang lebih Jelly? Yeah, <laughs> Wow, mantap kawan-kawan Iya, yeah, pastinya Sekarang apa lagi, Charlie? Yeah, Ini dia, silintah kusut Spiderman Wow, langsung saja kita lihat filmnya, Charlie Bye, ayo kawan-kawan Lompat sini Sekarang Ayo bapak Ini Hello Kitty Ayo kita lihat Penyanyi sama teman-temannya Ayo bapak Mereka sangat agak ya teman-teman. Goyang-goyang -teman. mereka bersama-sama. Iya, mereka agak sekali kawan-kawan. Sekarang apa lagi ini? Gini kawan-kawan. Si Felinci Rapid Lincah. Lari cepat. Lihat filmnya teman-teman. Ayo. <Susur> Wah, kuncinya papa cepat Tapi papa papa ini ada toyo, ya yuk si kita yo hijau yang suka membuat olor. Ayo kita lihat filmnya, kawan-kawan. <tuk> aku lagi Kalau ini si kuning cantik, namanya siapa coba tuh teman-teman? Wah itu apa? Siapa yang tahu? Ini suatu kehormatan bertemu denganmu. Namaku Lani. <tuk> <tuk> Kali ini si merah yang cakep. Dia adalah poster kecil. Kawan-kawan, hari -kawan, tahu kan si mana poster kecil ini? Jawab ya di komentar kawan-kawan. Iya, ayo teman-teman Dia -teman. tahu jawab ya Kita sudah sampai <laughs> Baiklah, nama Gani, Senang bertemu denganmu Nah, kalau ini Pasti teman-teman tidak -teman tahu siapa namanya Si bus biru Dia adalah bus terbintang teman-teman Ayo kita oke penelitian bersama Hai Sekarang kita waktunya ngomel, teman-teman Iya, kawan-kawan Ada berpake macam permen Ini adalah permen jeli, Yuppie, baby, bee. Bentuknya beruang teman-teman Pasti enak dan kenyal Kaya kamu, jeli Iya, pasti, balon Tapi, saya jangan dimakan, kawan-kawan Kau ini, Yuppie, tinggalin Bukusnya hijau, teman-teman Tolonglah, bentuk dinosaurus Pada ini, Yubi Little fokusnya kuning, di dalamnya bentuk bintang Isinya ada lima, teman-teman Hmm, kenyal-kenyal, enak-enak Nyus Ini, Yubi Little Star teman-teman Di dalam bentuk bintang Tapi warnanya kelam, teman-teman Hmmm, lose, ini. Hmmm, hehehe, ini ubi biru di dalamnya binatang laut. Hmm, wonder teman-teman. Ah, balon. Jangan suka orang ya, nek. Video berikutnya ya. Sekarang waktunya nggak muat, jeli. Ini yuk beli teslat lagi teman-teman. Fokusnya -teman. biru. Di dalamnya warna hijau, merah yang warna terang-terang teman. Hmm, saya juga udah nggak sabar ingin makan ini, teman, -teman. Iya, kawan -kawan. Jadi, ingin makan ini teman-teman. Kawan iya kawan-kawan, Jadi juga udah pengin makan teman ini kawan-kawan hmm.. tapi ada waktu ya kawan hmmm.. Nah, nah. mwah, mwah.. ini adalah permen split hmm.. pokosnya hijau di dalamnya putih rasa jeruk lemon kejut.. kejut.. Wow, kali ini sweet Sweetheart Wah, wow. bentuknya hati kayak teman-teman besar-besar Hmm. Buku warna pink hmm. Ya teman-teman Ini bentuknya love Warna putih Manis Kenyal Nyus-nyus Warna ini snack Mau-mauki Rasa Jakum bakal hmm. Renyah pasti War-war lah pokoknya War-war lah nenesanya Ya kan? Jeli, iya pastinya. Sekarang keliru kamu baru ambil aku capek. Dari tadi ambil terus. Baik Jeli. Hehehe, he. ini baki-baki rasa keju, keju, asin, asin, manis. Hmm. Iya, heh, pastinya. Hmm, hmm oh wow oh, oh. ini yupi lagi yupi aquarium fokusnya biru hmm terdapat bentuk ikan ikan aquarium hias yes. kawan-kawan iya hi, hi, hi, teman-teman nih hmm lihat ada lima isinya hmm enak enak enak wow wow wow hmm ini teman split lagi Warnanya orange, hmm, rasa mangga, hmm. Iya teman-teman, manis, kecut-kecut gitu loh. Hmm, tapi si balon baunya kecut. Hehehehehehehe. Oh, oh, jadi kamu seharusnya tak sayang Aku jadi malu sama teman-teman. Iya emang kamu. sekarang apalagi Charlie kamu yang ambil Charlie oke okay. ini mabuki lagi rasa coklat hmm hmm. Nya. Nya, nya. hmm ya ini rasa coklat enak enggak ya ayo buka lah ta ini mabuki apa cinta hmm buat kamu memin tak kantuk makan ya, rasa cappuccino enak-enak hmm. <tid> kalau nggak ngantuk, nanti kita nggak tidur kalau tidur, kita nggak jalan-jalan <tid> iya, ayo kan kawan kalau udah siang, tidur siang ya kalau malam, juga tidur malam jangan mau malam-malam tidurnya, kawan-kawan iya teman-teman, kalau kita sakit Pasti mau diajak jalan-jalan sama ayah bunda Oh, kalau ini omogetitifit oh, oh, rasanya itu manis kecil-kecil Hmm, teman-teman, ada yang pernah makan gak? Hmm, ma hmm enak kalau oh, itu ya hmm, hmm, jadi kalau pernah makan, baru Oh, baru pernah makan Hmm eh, ini apa bang? Oh, ini sip sip, sip, sip, sip Cuma satu, Wah, ya kamu matika si celi, kan, hmm. kan kudus, pokoknya sedikit. <hesitation> oh, oh, <hesitation> oh, oh. ho ho ho aku <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Ho ho ho ho ho. <hesitation> <hesitation> Saat ke kampung pala, <hesitation> kampung ini adalah aku si celi, <hesitation> hanya kopi pecah di hati, op Ayo, lagi, ini, yupi, yupi, yupi, yupi ini warna hijau warna hijau, hmm, ayo lah besok kita buka-buka ya makannya, hmm, ah capek aku, ah seberapa lagi, hmm, ini kenyal-kenyal, ini kayak kamu celi, hmm, enak-enak manis-manis, eh kamu cantik manis, hmm, hmm. bisa, aku ah, mau celi, hmm aku cenderai, bisa celi. Jadi bang kamu cantik manis kayak si ceri ini. Oh, oh, ayo kita makan celi. Ah ini adalah oh eh, bintang. Eh, bintang laut si si si apa si, si si si petri. Iya, ayo kita tuang teman-teman cepat -teman. palang, buka. Oh ini lagi. Oh lihat teman-teman. Hmm ini ceri coklat celi coklatas. aku mau pesan krabby patty baik satu krabby patty dan satu kamar dengan keju terkadang aku bosan tinggal di rumah terus wow hotel ini hebat ya oh itu tadi patrick Patrick, yang hmm, suka gangguin SpongeBob. dia teman SpongeBob yang baik kawan-kawan iya suaranya yang mirip kamu um. hmm, ayo kita sekarang melakukan ya, sekarang itu apa, Oh, ini ikan, hmm. ikan. Oh. Find Ikannya ikan ikan Nemo. Oh, dia lincah. Oh, bisa berenang sangat cepat. Dia suka membantu teman-teman. Iya. Saya suka pembantu teman-teman Kayak kita kan? Oh Iya, Jali, Hmm Hmm nah, Lihat Ya Bentuknya Orang Kayak sini mau tadi kan? Hmm Bentuknya orang, ayo Ini ikannya mau Mau berenang Oh Oh Oh Oh Oh Itu mau mencukup menurut kamu, Jali? Ih, Iya, sini Saya makan Hmm Hmm uh. Enak manis, hmm, enggak, no. oh, ikannya mau telepon, oh, oh, oh, Nga? oh, oh, jangan jauh kali kamu jauh kali, oh, oh, oh, enggak, oh, oh, ikannya ini buka, kamu celi, hmm, iya, yeah, ikannya salah sama aku, hehehe, oh, ini bentuk naga siapa cepat teman-teman, ah ayo kita lihat filmnya teman-teman yu SpongeBob <laughs> aku sudah menemukan solusi untuk masalah kecil Muna oke biarkan kantong keluar keluarkan dia nak oh siapa teman, -teman? Hmm, dia telah tukang kef kantong hmm. dia nak dia telah ayolah ya tapi aku suka teman, -teman suka curang sama pelanggan, suka sama karyawannya. iya, dia kaya tapi nggak baik. sekarang punya uang sendiri, belit. Oh, teman -teman, Gak ada pelit teman-teman gak boleh pelit ya? iya kawan, gak boleh pelit harus sama-sama. uh oh, uh oh, ini, nih, oh, tapi itu, uh tapi itu aja makannya jaga, jangan bullet lagi. kita makan uh uh uh yes What wow wow. ah ini kayak si Thomas, Thomas mereka happy. Yo, yeah. itu Hello, I'm Thomas. It's a very colorful day on Sodor. Do you know about colors? Follow me and we'll learn about colors together. Come on. Yo, itu tadi adalah kota api. Iya kereta api si Thomas yang baik dan pintar. Dia cerdas. Hmm. Dia juga suka membantu sesama kereta yang lain, sama teman-temannya. Dia hmm. kenjil-kenjil. Iya kenjil-kenjil-kenjil. Hm uh, kita jeli Ayo keretanya kita jalanin celi. Oh kamu kok dimakan celi? Uh, kasihan si Thomas. Hm teman-teman kita sampai sini dulu ya. Uh, kita sudah capek Sudah seharian 24 jam kita kerja teman-teman Kita udah main-mainan sama Jelly uh, Sama kawan-kawan, sama teman-teman Jelly, -teman. uh -huh. Jelly, Jelly kamu dimana Jelly? Uh, kita mau pamitan sama teman-teman Jelly, Jelly Ini aku, ini aku disini, ini bawang Uhuhuhuhu. Jangan lupa like, subscribe, dan dibagikan ya teman-teman videonya Biar kita semangat bikin video lagi Iya teman-teman, ayo bantu kita like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Dadah, Dadah.